Apalagi saudara dalam pelajaran fisika kali ini kita mempelajari topik kelas 11 tentang taraf intensitas bunyi dan intensitas bunyi. Kita membahas intensitas bunyi terlebih. Yang dimaksud dengan intensitas, ini adalah kekuatan Kekuatan bunyi Jika sebelumnya dalam persamaan umum gelombang berjalan atau gelombang mekanikal Kekuatan bunyi itu dinyatakan melalui amplitude jadi ada nilai di depan persamaan simpangan y e sama dengan a sin omega t min kx jadi semakin besar amplitudonya ini berarti semakin kuat e, bunyi yang didengar nah kekuatan bunyi yang dimaksud dalam intensitas ini dilambangkan dengan i yang merupakan rasio dari daya audio P terhadap luas transmisi bunyi yang dipancarkan, jadi P ini adalah daya audio. Nah, kita seringkali melihat speaker itu dinyatakan dengan memiliki satuan watt atau joule per sekon. Nah, speaker atau pengeras suara ini mempunyai daya pancar tertentu yang membentuk. Seperti ruang bola. Jadi, kalau kita mendengarkan pada jarak-jarak tertentu, misalnya ini adalah sumber semakin lama semakin jauh, misalnya di sini adalah letak dari pengamat. Semakin lama semakin jauh posisi dari sumber menuju ke pengamat tersebut, maka bunyinya akan perlahan-lahan berkurang, kurang kuat. Nah, jadi ada R di sini, yaitu jarak dari sumber bunyi terhadap pengamat. Sementara P yang di atas ini adalah daya audio, dan P yang di sini adalah pengamat atau saya ganti dengan observer. Nah, karena transmisi bunyi itu dinyatakan seperti bola, maka, luasnya pun dinyatakan dalam persamaan 4PR kuadrat, di mana R adalah jarak dari sumber bunyi terhadap p. jadi jaraknya ini berbentuk linier dari sumber suara, nah kalau misalnya kita gunakan data yang tadi di atas bahwa ada audio ada loudspeaker yang mempunyai kekuatan 200 watt, didengar mulai dari jarak 1 meter, 2 meter, 4 meter, sampai 10 meter. Berapakah intensitas bunyi masing-masing menurut jarak ini? Artinya kalau suatu sumber berjarak satu sama lain, mulai dari 1 meter, 1 meter, kemudian ada yang di sini adalah 2 meter, kemudian ada lagi yang ke situ 4 meter, kemudian ada lagi yang ke sana, saya gambarkan saja tidak tepat. 10 meter Nah ketiga Keempat Titik pengukuran ini akan menunjukkan Intensitas bunyi yang berbeda-beda Dari Kedudukan pengamat masing-masing Jadi ada I1 Ada I2 Ada I3 Ada I4 Nah kita mulai hitung Dengan mem Memasukkan persamaan tersebut Nah misalnya Kita cari dulu 1. Pada saat r-nya 1 meter, berarti p dibagi 4 pi r1 kuadrat 200 dibagi 4 pi 1 kuadrat. Nah nanti anda dapatkan 200 per 4 pi atau kalau kita sederhanakan ini menjadi 50 per pi watt per meter persegi. Kemudian E2 P dibagi 4 pi r kuadrat 200 dibagi 4 pi kali 2 kuadrat jadi 200 dibagi 4 pi kali 4 200 per 16 pi Kalau kita sama-sama bagi 4 ini berarti 50/4 50/4 12,5 per 50 pi yang paling enaknya itu adalah 25 per 2 pi Kemudian sekarang Untuk jarak yang Sejauh 4 meter Di 3 E 4 pi R 3 kuadrat Sama dengan 200 per 4 4 kuadrat 4 kuadrat itu bukan 8 ya. 4 kali 4 kali 16 200 per 64 kira-kira nah, ini bisa diwar kecil nah? ini kalau sama-sama bagi 8 di atasnya 12,5 ini pun 8 nah, cocok sama-sama hmm, dibagi bagi 4 40 per 16 4 pi x 4 kuadrat, 200 per 4 pi 10 kuadrat, 200 per pi kali 100, berarti 2 per pi kal 1 per 2 pi 4 derajat kuadrat. Dan sekarang kita lihat nilainya. Ini gimana? Makin besar atau makin kecil? Nah kita Yang ini menjadi 1 Nah, itu dia 125 Banding Berapa nih? 6,25 Banding 1 ya. Waktu jaraknya 1 meter 100 kali lipat Terdengar, 100% Waktu jaraknya 2 meter Sudah berkurang 3 4 Menjadi 25% saja yang terdengar Waktu menjadi Berada pada posisi 4 meter sudah 6,25 persen dan pada jarak 10 meter hanya mempunyai kekuatannya satu persen nah seperti itu perbandingan dari intensitas atau kekuatan bunyi yang dinyatakan oleh pengamat yang dinyatakan dengan intensitas bunyi tadi melalui intensitas bunyi kalau misalnya ada suatu soal Buatlah perbandingan Ada sebuah sumber Dia mati oleh pengamat yang berjarak 2 meter Lalu pengamat yang berjarak Misalnya 4 meter 4 meter Nah, kalau pengamat pada kedudukan A Itu menyatakan Dia merasakan Intensitas dari sumber ini Berkekuatan 10 P watt per meter kuadrat berapakah yang dirasakan di sini dan berapakah kekuatan sumbernya Nah kita coba seperti itu. K nah, intensitas bunyi sama dengan P per 4 p kuadrat R kuadrat. Nah intensitas bunyi yang kita pakai dulu adalah 10 P untuk mengetahui intensitas mula-mula. Jadi P yang di sini itu berapa dengan menghitung nilai dari data yang didapat oleh pengamat A kalikan dengan 2 kuadrat, jangan lupa R nya itu dikuadratkan berarti P sama dengan 10P kali 4 pi kali 4 nah, untuk uh, P kuadrat kita lakukan pendekatan walaupun nilai aslinya itu adalah 3,14 kuadrat sama dengan 9,86 kuadrat ini kita dekati aja dengan nilai 10 nanti 10 kali 4 kali di kuadrat kali 4 maka nilainya adalah 10 kali 4 kali 10 kali 4 1600 nah, jadi nilai nilai intensitas bunyi yang kita peroleh ini 1600 watt dari ini 10 kali 4 10 kali 4 dapat yang di atas ini nilainya 1600 watt berapakah nilai menurut pengamat B maka nilai intensitas menurut pengamat B pi rb kuadrat 1600 dibagi 4 pi kali 4 kuadrat nah, 1600 per 4 pi kali 16 bisa dicoret, lalu sisanya adalah nah, dari perhitungan tadi ini ada yang salah jadi, 16 bagi 16 itu sisanya 100 dan angka 4P, ini masih ada di bawah nah, itu lagi kan, saya salah tidak teliti, ini masih ada 4P hingga hasil akhirnya adalah 25 per P. watt per meter persegi 5 jawaban tadi yang agak aneh semula setelah dikoreksi seperti itu mestinya jawabannya menjadi ini 25 seperti ini benar, benar benar yang ini bukan 100 tapi ini menjadi 25 sehingga kalau dibuat Perbandingan Ini 25 ini Ini 25 Berarti ini 4 banding 1 nah, Jadi yang di titik A itu Intensitas di titik A 4 kali di titik B Intensitas yang ada di titik B Itu seperempat kali Intensitas yang ada di titik A Itu yang pas kalau besok ada yang melakukan koreksi karena salah, itu saya lihat di sini. Petunjuknya memang ada yang salah: materi taraf intensitas bunyi. Jika intensitas bunyi digunakan untuk mengukur kekuatan berdasarkan jarak dan berdasarkan daya audio maka dari hasil percobaan Alexander Graham Bell diperoleh suatu acuan pengukuran yang disebut dengan taraf intensitas dan dinyatakan dengan satuan desibel Nah, kalau kita melihat daftar tabel yang saya ambil dari uh, jurnal yang dituliskan oleh hasil penelitian dari bapak-bapak dosen dari Universitas Udayana yang mengutip dari buku karangan El Prasetyo bahwa taraf intensitas bunyi yang paling besar itu bernilai di atas 130 desibel, dan taraf intensitas bunyi terkecil itu nilainya 0 0 ini yang kemudian disebut dengan ambang batas bunyi atau i I0 nah nilainya berapa inol ini di berapa nol di belakang tanda koma dari batas yang paling bawah batas ambang pendengaran ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas berarti ambang intensitas bunyi itu dinyatakan dalam bentuk baku 10 pangkat min dua watt per meter kuadrat dan ambang rasa sakit uh, I-nya berada pada 10 watt per meter kuadrat, 10 watt per meter kuadrat. Ini taraf intensitas 130 visible Kemudian berada di dekat pesawat jet yang sedang tinggal landas, intensitasnya mencapai 1 watt per meter kuadrat. Nah, jadi jangan, jangan menganggap remeh karena intensitasnya hanya 1 watt per meter kuadrat. Ternyata dia menghasilkan tingkat intensitas yang berbahaya, sudah bisa membuat tuli. Nah, bagaimana angka-angka yang di kolom kedua ini bisa diperoleh? Yaitu dengan memasukkan ke dalam persamaan 10 log I per 0. Jadi I nya ini adalah intensitas yang dibandingkan terhadap intensitas ambang bunyi yang dinyatakan dengan 10 pangkat -12. Nah, apabila intensitas tadi dinyatakan dalam bentuk P dibagi 4 pi r kuadrat dan di sini akan ada dua perbandingan yang satu i0 ya, satu P maka kita nanti akan mendapatkan hasil persamanya adalah 10 log. Ini kita bandingkan karena dayanya itu tetap. I-nya di atas itu berarti 1 per 4 PR r 1 kuadrat per 1 banding 4 PR r 2 kuadrat di putar balik dengan bentuk pecahan bersusun nanti akan menjadi I sama dengan 10 log atas ya 4P R 2 kuadrat banding 4 R 1 kuadrat nah, yang sama ini bisa dieliminasi jadi tersisa 10 log R 2 per R1 EI dengan 10 log R2 per R1 kurung wadah nah, saya tunjukkan tandanya kalau sama itu delimitasi 2 ini bisa dikalikan dengan 10 di depan jadi persamaannya menjadi 20 log R2 per R1 Jadi R2 itu adalah Kalau mestinya itu Kalau dari rumus yang di atas R2 ini kedudukan mula-mula Posisi awal Nah R1 itu Posisi akhir nya saya tulis tadi di atas eh, perbandingan antara R2-nya di atas, R1-nya di bawah. Nah, ya sudah, kita menggunakan deklarasi ini aja. Nah, bagaimana kalau nanti ada sejumlah sumber bunyi yang berpengaruh sejumlah sumber bunyi yang berpengaruh. Jadi kalau dia mempunyai satu aja intensitas bunyinya bertambah sebanyak n. Ya gitu. Di antara i satu ada n i 0. yang itulah I1 ada N I0 berarti Ti sama dengan 10 log I1 dibagi I0 menjadi 10 log N I0 per I0 nah ini tidak bisa di dalam log itu di, di karena ada identitas log A per B sama dengan log A dikurang log B nah jadi kalau ini kita tuliskan 10 log N ditambah 10 log i0 per 0 10 log n ditambah 10 log i per i0 nah 10 log i per i ini berarti kan 10 log satu i0 lagi i jadi satu berarti log satu adalah 0 yang macet nih insyaallah. Karena akhirnya nanti TI2 itu sama dengan 10 log n ditambah nilai dari taraf intensitas pertama. Oke, untuk memahaminya mungkin kita menggunakan contoh soal. Nah. Sebuah mesin yang satu aja mempunyai intensitas bunyi 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Bagaimana kalau mesin ini jumlahnya ada 10 dan dibunyikan bersama-sama? Berapa intensitasnya? Oh sudah jelas. Intensitasnya nanti akan menjadi N kali I Yang mana I-nya? I2 lah kita sebut I2 ini adalah N I1 10, kebetulan karena sumbernya 10 Dikalikan 10 pangkat min 8 berarti i menjadi 10 pangkat negatif 7 berapa taraf intensitas dari 10 mesin ini tadi? berarti 10 log 10 log I2 per I0 10 log 10 pangkat negatif 7 per 10 pangkat negatif 12 10 kali log 10 pangkat 5. Dari mana 5? Min 7 dibagi 10 pangkat min 12. 10 pangkat negatif 12 ini dan dipindahkan ke atas menjadi positif. Berarti 12 kurangi 7 Menjadi 5. Hasilnya ini adalah 50 desibel saat ada 10 mesin Dimunyikan bersama-sama. Nah kalau dalam keadaan seperti ini berarti taraf intensitas mesin mula-mula yang satu itu adalah 10 log 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 12 10 log 10 pangkat 4 nah 4 kali 10 adalah 40 visible tuh ya kita coba lagi secara intensitas buji kita sudah memperoleh beberapa persamaan 10 log i dibagi 0 ke 20 log saya gunakan R2 banding R1 dimana yang posisi posisi 2 nya ini adalah posisi awal r 1 ini adalah posisi akhir Kemudian yang berdasarkan sumber bunyi tadi Ti2 sama dengan Ti1 ditambah 10 log N Karena ada hubungannya Di sama dengan P per A Dimana A adalah 4 r kuadrat. Ini menggunakan perbandingan jarak R ini adalah jarak dari sumber terhadap pengamat. Dalam hal ini pengamat menyatakan dalam taraf intensitas yang diberi satuan desibel. Nah, misal ada lagi nih soalnya seperti ini. Satu mesin menghasilkan taraf intensitas sebesar 10 desibel. Nah, jika ada dua mesin, kemudian ada empat mesin, kemudian ada delapan mesin, dibunyikan bersama-sama berapakah taraf intensitas masing-masing. Sementara kita abaikan dulu persamaan yang ada di atas Kita harus mencari intensitas dari satu mesin ini Dengan persamaan dasar 10 log I per I nol I nol adalah uh, intensitas ambang bunyi yang tadi nilainya 10 pangkat min 12 Berarti Dari 10 desibel sama dengan 10 log I per I nol Nah yang di dalam kurung ini nanti diselesaikan kita selesaikan dulu di bagian depan. Jadi 10 dengan 10 ini menghasilkan 1 sama dengan log e per I 0. Nah 1 ya. Supaya log ini hilang, artinya di sini adalah 10 pangkat 1. Uh, 10 pangkat 1 tidak lagi ditulis lho. 10 pangkat 1 I per 0 Berarti I nya adalah 10 pangkat 1 dari Intensitas awal Dimana nilai intensitas awal tadi Sebesar 10 pangkat min 12 Berarti I nya 10 pangkat min 11 Watt per meter persegi tidak percaya hasilnya begitu, kita uji. Ti sama dengan 10 log I bar I0 Masukkan nilai I-nya yang ini Kita Ti sama dengan 10 log 10 pangkat min 11 10 pangkat min 12 Tensitas ambang puji 10 log Disini menjadi 10 pangkat 11 11 dan 10 pangkat 12. Tpi sama dengan 10 log 10 Kat 1 nih karena 12 dikurangi 11. satu nah, biasanya tidak ditulis sehingga dikalikan di depan pangkat ini dikalikan ke depan itu menjadi 10 desibel. Nah cocok kan? Bahwa 10 desibel bernilai 10 minus 11 watt per meter kuadrat. Nah, bagaimana kalau jumlahnya menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8? Artinya ada penambahan. Jadi kita masukkan 10 log. Di sini angkanya 2 dikali 10 pangkat min 11. Dibagi 10 pangkat min 12. KTI sama dengan 10 log. 2 ditambah 10 log. 10 pangkat min 11 Per 10 pangkat min 12 Nah ini kita bisa Rangkum atau Simbulkan ini 10 log n Ditambah ti Sebelumnya nah, Kalau ini misalnya ti 1 nah Ini menjadi ti 2 Berapa n nya yang ada? 2 berarti 10 log 2 Ditambah 10 nah, Jadi ini jawabannya 10 ditambah 10 log 2 dengan analogi seperti ini, berarti di sini kita akan dapatkan 10 tambah 20 log 2 <tuh> Di sini berarti 10 ditambah 30 log 2 Pak, dari mana 20 log 2 dan 30 log 2 itu? Oke Empat Mesin Tadi saat satu mesin mempunyai taraf intensitas 10 desibel atau intensitasnya adalah 10 pangkat min 11 watt per meter kuadrat Nah sekarang kalau ada empat mesinnya berarti 4 kali 10 pangkat min 11 kan maka ti 2 sama dengan 10 log 4 kali 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat min 12 masih menggunakan ada yang di atas itu tidak hilang berarti ini adalah 10 log 4 ditambah 10 log 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat min 12 maka keduanya 2 nya sama dengan 10 log 2 kuadrat plus 10 log 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 12 Pangkat ini dikalikan ke angka 10 di depan Berarti menjadi 20 log 2 plus 10 log 10 Log 10 di de belakang ini kan 1 Berarti 10 kali 1 adalah 10 Sehingga hasilnya menjadi 20 log 2 ditambah 10 Atau yang saya tulis tadi menjadi 10 tambah 10 20 log, 2. 4 mesin 8 kalau 8 mesinnya Intensitas ambang tadi 10 pangkat min 12 nah intensitas mesinnya sekarang adalah 8 10 pangkat mint 11 dari mana 8 11 karena menggunakan acuan yang TI satunya tadi adalah 10 desibel gitu KTI 2 sama dengan 10 log 8 kali 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat min 12 hasil perkaliannya sama 10 log 8 ditambah 10 log pangkat min 11, 10 pangkat min 12 bisa artinya ini 10 log 2 pangkat 3 plus 10 log 10 karena min 12 lari ke atas menjadi positif nah, ini bisa ditulis menjadi 30 log 2 plus 10 nah begitu ya, hanya jawabannya seperti ini